Yeay. ketemu lagi di stand-up komedi open mic haindo TV atau disingkat Om Ramon open mic Ramon Papana bersama saya ya Ramon Oke dalam stand-up komedi dikenal juga banyak tipe-tipe dan style ya ada yang musikal yang menggunakan alat musik ada yang menggunakan buah-buahan ada yang menggunakan uh, peralatan traktor dan sebagainya untuk tampil di atas panggung menggunakan props namanya ya. Ada juga yang jungkir balik, guling-gulingan seperti <laughs> seperti bang dunia itu. Dulu Jim Carrey, Jim Carrey di awal karirnya itu dia. Uh, dikenal sebagai physical stand-up comedian ya karena dia jungkir balik dan guling-gulingan beberapa stand-up comedian di Indonesia yang kemudian menjadi lebih kalem dan menggunakan style observasional itu tadinya pernah mencoba physical termasuk salah satunya Panji Pragiwasono awal-awal uh, saya melihat dia itu dia sering sekali guling-gulingan di panggung dan koprol dan segala macam gitu jatuh-jatuh ya menggunakan uh, style itu Paling enggak, semua orang stand up comedian di awal karirnya harus mencoba berbagai style sebelum menemukan stylenya sendiri. Ya, tapi ada juga beberapa yang mengikuti panggilan hatinya. Ya, misalnya komik yang akan tampil berikut ini. Dia setelah belajar kemana-mana, dan itu dia menentukan bahwa dia akan tampil bersama dengan temannya. Padahal di stand up comedy itu ada aturan bahwa... Basicnya stand up komedian itu tampil di panggung itu sendirian, ya, dia sendirian dan menggunakan uh, isi hatinya, POV-nya, point of view-nya tentang apa yang dia pikirkan. Tapi uh, yang komik yang berikut ini akan tampil berdua, tapi dia sendirian. Ya, bingung kan? Orang saya aja bingung awal awalnya, ya. Tapi Tipe seperti ini patut ditampilkan di acara kita ini sebagai contoh bahwa ada style seperti ini ya. Berikut berikutnya juga akan saya tampilkan style-style yang lain ya. Misalnya style yang transparan nggak kelihatan, gitu kan. <laughs> atau yang gayanya joker segitu kan yang pakai make up dan sebagainya seperti yang saya temukan di Bali itu ada lawak tradisional mereka yang menggunakan Kayak topeng ya, kayak uh, masker ya yang tebal sekali ya Itu bondres dress namanya Dan mereka menggunakan rumus-rumus stand up comedy ternyata ya Set up punch dan sebagainya Jelas antara satu jokes dengan jokes yang lain Oke, okay. tanpa berpanjang-panjang lagi kita tampilkan Style stand up comedy yang lain dari yang lain Dan wanita muda ini masih dalam tahap awal karirnya dia kita beri tepuk tangan yang meriah dari Jakarta ya kalau nggak salah dari Jakarta inilah Nia dan Siren <tuk> ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. perkenalkan nama gue siapa ya lah lu Gubuk. eh, Gak boleh gitu Matain orang, gak boleh kayak gitu Iya, iya, sorry eh, Iya, sorry uh, Jadi nama gue Nia Dan Gue gak sendiri di sini Jadi gue bersama sahabat kecil gue Siapa? Siren Woi yeah. Siren Siapa ya namanya ya Gak kayak bentuknya Kurang ajar lo jadi orang ya Marah-marah <laughs> boneka Udah kayak orang loh. Iya, ngeledek Eh ada tau gak kekanjangan siren itu oke? Okay. Jadi nih, siren itu si cantik, hungoris yang keren Tukup tangan! <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kalau nanga itu harus kanjang, tengan-tengan Biar umurnya kanjang Jangan kayak dia nih, nia, iya, gesek juga ngati <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> parah, parah banget sumpah Boneka aja bisa ngeselin ya Gimana orang? <tuk> iya, jangan nanti lu gendaran ngati ya, yeah. nggak lucu lu, oke <laughs> oke. Okay, okay. jadi kamu tuh kalau di sini tuh seneng, seneng banget gak sih diundang ke sini? diundang, lu kikir kita artis. <laughs> iya juga ya. oh iya nggak diundang enggak diundang lupa ga? <laughs> kita uh, kita seneng gak? eh kita, lu seneng gak ke sini? kalau gue sih senang banget. iya yeah, enggak gue juga senang. saking senangnya nih. Gue pengen telanjang di tukang situ. Eh, seneng, saking senengnya ngikut telanjang. Lu pikir kamar mandi tuh? I iya kan saking senengnya. Eh, uh, aku ah, nih punya. <tik> Aduh, oke, okay, oke. Okay. Dan sekarang kamu coba cerita sesuatu yang seru gitu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi aku mau cerita tentang masa kecil. Eh, pernah kecil. Iyalah, gue. <tik> <tik> Bodoh amat. Pernah kecil? Iya, jadi sekarang gue umurnya tuh 27 Woy tua Tua-tua, kecil-kecil ya. tuh ya? Iya lah, nggak ngeluh kecil-kecil karatan Yuh, Astagfirullahaladzim Tega ini boneka, udah-udah terus-terus, kenapa? Jadi ngasak kecil gue ini seneng banget yang nanganya tuh ngenin layangan woi deh, hobi ya? Sangat Taki, kas udah besar gue heran, hoki gue nggak hilang hilang, wah tetap mainin, iya tetap mainin, mainin laki, <laughs> <laughs> mainin laki, kayak gimana mainin laki nggak aku bayang, ya gampang lah, tinggal lu ikut, lu tergangin, lu hilang, I love you sayang, yeah. uh. <laughs> terus layangan yang lain kan putus tuh ya, kalau udah di atas ya, iya suka putus tuh kalau diadu, kalau dia enggak, udah gue tap, gua, gua tap. Iye, gue bilang walaupun jarak kita jauh, jangan karena kutus, ya. <tuk> <tuk> Bisa aja gue boneka, hidup lo orang kodo. <tuk> <tuk> <tuk> udah, ada lanjut-lanjut, iye nih. Nah, sekarang kan gue udah keranjak gede nih. Sekarang gue bingung, kenapa gue gak, gak, gak ngerasa cukup gitu punya kacar satu. Uh, play dong. iye, gak cuman cowok doang yang punya. Wacar banyak, gue juga nih cewek cek gini nih Wih, iya iya Terus, terus Ya, kalau gue punya pacar satu nih, Kak Kenapa? Pengennya punya dua Udah punya dua, pengen punya tiga Punya tiga Pengen punya laki <laughs> Udah pengen punya laki, udah siap nikah? Ya enggak sih, cuman pengen coba-coba aja Coba-coba Lo pikir buat anak coba-coba? aja -coba. gendrong Gendrong-ngendrong Udah-udah serius dikit, Iya-iya, yeah, yeah, iya, yeah, oke okay. Nah terakhir nih, gue serius dikit nih Tapi sekarang gue tuh gue benar udah setia guys Wih, udah setia, ini patut-patut dicontoh nih, patut dicontoh Iya yeah, gue udah setia banget udah, punya kacar satu udah cukup Udah ngerasa tua soalnya Jadi tuh Eh gulung! Uh. belum lucu udah ketawa ya? iye kan gue jadi gak lucu nanti. <laughs> Aduh... Lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Iya jadi gue tuh udah cukup bener kak, udah insaf Oh iya, iya bagus loh kayak gitu, patut dicontoh. Iya udah punya kecer satu, satu aja udah. Satu grup WA! <laughs> Oke sekian dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Nia ya, yang kamu tunjukin tadi itu namanya apa sih uh, ventrilokis ya Iya betul ventrilokis. Ventrilokis. Kamu belajar di mana? Sendiri sih Belajar sendiri hebat dari Youtube Iya <Gorimpan> dari Youtube Kemudian berapa lama latihannya? Satu tahun Oke okay. kenapa ventrilokis kan bisa menjadi sebuah pertunjukan sendiri ya Kita lihat tadi sudah menarik kan ya. dengan bonekanya dengan dialognya dia Kenapa kemudian diarahin ke stand-up komedi? Direkomendasi sih kemarin. Oh gitu. Ah, jadi ya pengen belajar juga. Kenapa, Memang, kenapa tidak? Ya. Tadi saya bilang bahwa stand-up komedi kemudian dinilai plus untuk segala bidang. Termasuk bidang entertainment ya. Film-film serem saja sekarang menyewa stand-up komedian untuk menjadi punch up untuk menyuntikkan kelucuan di adegan-adegannya ya. Hmm. Dan di sini yang diperbuat oleh Nia dan Shiren Sirene. adalah mulai menyatukan antara, dia ilmu, ilmu ventrilokisnya boleh dikatakan sudah sudah lancar ya, sudah bisa lah. Tinggal sekarang ilmu stand up komedinya. Yeah. Sehingga, oh, lu ikut manggut-manggut loh. Hahaha. Yeah. <laughs> Dia ikut panggut-panggut ya? Oke, okay. lu ngerti juga. <laughs> ya, karena kita di dunia stand-up komedi, kita juga mengenal beberapa tokoh yang terkenal di... Uh, menggunakan ventriloquist sebagai, tapi terbalik ya, mereka itu stand up comedian, yeah. kemudian menggunakan boneka juga, lu boneka lu ya. Yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> mm -hmm. Itu mereka menggunakan boneka sebagai uh, propertinya mereka untuk men mendapatkan nilai plus. Salah satu yang paling terkenal itu adalah Jeff Dunham, ya yeah, Jeff Dunham. Ini salah satu tokoh stand up comedian uh, di dunia yang sekarang disebutnya sebagai salah satu komik terkaya di dunia hmm. karena sionya dia sudah jutaan dolar uh, dan dia mengguna, menggabungkan ilmu stand-up comedy dengan ilmu ventriloquist Betul. dan tadi kita sama-sama udah lihat bahwa kita cukup terhibur dengan uh, penampilannya uh, Nia aja Nia doang Ya sih si, enggak laku <laughs> Ya, dan terus dikembangkan. Yang saya mau sarankan adalah stand up komedinya diperkental. Ya, ya maksudnya di e, diikutin step by stepnya, mulai menulis naskah hmm. dengan setupan sehingga jokesnya penuh. Kalau tadi kan e, mengandalkan dialog saja ya, ya dialog antara boneka dengan e, niatnya sendiri. Kemudian, tetapi jokes belum muncul. Belum ya, ya Mudah-mudahan di penampilan berikutnya, saya berharap bahwa Nia akan tampil lagi di sini ya, dengan perbaikan, dengan uh, sudah mulai menulis uh, setup fans. Baiklah, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk <plasuk> Nia, dan dia itu siapa sih namanya? <laughs> Oke, okay. baiklah pemirsa dan studio audience. Uh, kita akan lanjutkan acara Open Mic Ramon Papana ini Dengan menampilkan lagi komik yang akan tampil di panggung Open Mic kita ini uh, Tapi sebelumnya saya jelaskan lagi bahwa Open Mic adalah wadah untuk mencoba, belajar dan berlatih Bahkan saya tambahkan belakangan sebagai tempat bergaul Dan networking ya, mulai menjalin hubungan dengan teman-teman seperjuangan Dan saran saya adalah berbaik-baiklah dengan siapapun di ketika kita sedang berjuang merintis karir Karena kita tidak tahu siapa yang akan menjadi lawan kita, kompetitor kita Atau siapa yang akan menjadi pendukung kita malah nantinya Seperti kita juga belajar di sejarah-sejarah di komik-komik dunia bahwa mereka kadang-kadang bersahabat Kemudian mereka saling membantu Sehingga dua-duanya jadi superstar Atau salah satu jadi superstar Salah satunya menjadi penulisnya Seperti Jerry Seinfeld Dengan teman-temannya yang kemudian menjadi tim penulisnya ya Baik sekali lagi Ini adalah acara open mic stand up comedy Om Ramon Di Hi Indo TV Dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini